Sec, I'm Rizal, your learning English partner. As you can see, I'm not at school, and I wear T-shirt in this video. I mean, I would like to show you that what we are going to talk is something light, not something serious or serious lesson. But it should be entertaining you. Oke, okay, jadi kita akan membahas hal yang menyenangkan di sini. Saya sudah siapkan subtitle bahasa Indonesia, tapi sebenarnya yang kita akan... Uh, bahas juga nggak semuanya bahasa Inggris penuh kita akan campur ya istilahnya gaduh-gaduh. oke okay, so well uh, there are many ways to learn English except at school or at course like we are we can learn English with TV show we can learn English with song movies online games and of course memes why memes Oke? Okay. Kenapa kok kita belajar bahasa Inggris dengan memes? I think memes are interesting. So, banget biasanya meme, -meme yang uh, bertebaran di sosial media ya. Uh, meme yang kita akan uh, diskus ini adalah meme Inggris tentu ya, Inggris meme. Oke, okay. so the question is, can we learn English with memes? Can they help us learn English? The answer is yes, we can learn English with meme and they can help us learn English Okay, so before we go ahead and look at some memes Let's review what meme is So I was googling what meme is and I found one that I think relatable Okay, according to Ben Stegner, a writer at makeusof.com He said that meme is a piece of media, often humorous, that spread through the internet. Jadi meme di sini ya uh, bisa dikatakan adalah bagian dari media. A piece of media can be image or video, itu bisa gambar ataupun video. Of course, that has sense of humor or sense of funny sense. Ya. Jadi yang memiliki uh, kandungan, kandungan lagi humor ya selera umur gitu oke okay, dan of course spread across internet jadi uh, meme tersebut ya tersebar di internet-internet ya and I found one that not all any image that has text on on the image on overlay on it itu nggak semuanya tuh meme itu katanya bisa dibilang dengan juga image macro jadi bisa aja nih sebuah gambar, terus dikasih kata-kata, tapi itu bukan meme, tetapi image macro. Oke, okay, if you know more about memes and you know the difference between memes and image macro, let me know in the comment section below. Oke, okay, let's look at some meme. Oke, okay, the first meme: When is your birthday? must first when is your birthday, oke okay. <laughs> oke, okay, this I know, oh, so this is uh, in example that i know, i don't know it is uh, image macro or meme, ya karena kan katanya kalau misalnya meme uh, apa ya, punya format gitu ya, tapi yang penting kita dari gambar ini kita bisa belajar bahasa inggris ya, oke okay, Mas first, disini sebenarnya maksudnya tuh, uh, Men ini kan nanyain, kapan ulang tahun kamu terus yang momen dia bilang Mars first gitu kan? Tanggal 1 Maret. Ah, mungkin di sini lucunya adalah ketika kamu misalnya ngerti Mars first di sini, di artinya sama laki-laki tersebut jalan dulu. Karena Mars di sini has two meaning. Jadi Mars bisa aja jalan, ya. Mars juga bisa bulan Maret gitu. Jadi lucunya di situ. Oke, okay. uh, ya memang dalam bahasa Inggris itu satu kata banyak sekali makna jadi uh, membingungkan. Tapi kita harus tahu konteksnya. Oke, okay, next ya. How Google Translation works? Google Translation, cover me. Langsung Oke, okay. cover me. Nah, cover me di sini sebenarnya maknanya adalah lindungi saya, itu, protect me, gitu. Nah di sini ya uh, uh, karena ini Jokes aja gitu ya Jokes gitu Dia nutupin Nutupin teman yang ini, yang di depan Nah cover me Nah kadang begini ya Dalam kita Menggunakan Google Translation ini Sebagai bahan untuk Menerjemahkan kata-kata Apalagi satu kalimat atau paragraf Pasti ada aja satu atau dua kata yang salah Karena memang Ya itu kan Dia secara sistem kan Cuman sekedar Rejemahin aja gitu jadi ada yang tepat, ada yang tidak. Nah, makanya ketika kita menggunakan Google Translation ini harus ya sebaiknya sih digunakan aja satu kata, satu kata. Gitu aja. Kalau satu kata kita bisa lihat maknanya yang lain, ya kan? Terus kita uh, apakah ini masuk ke dalam konteks apa tidak? Oke, okay, next ya. What would you consider one of your strengths? I can perform under pressure. Can you, can you give me an example? <laughs> nah, ini ini juga lucu. Ya, uh, under pressure di sini. Dalam tekanan ya. Di bawah tekanan gitu. Nah, sebenarnya ini gak bakal lucu kalau misalnya kita gak ngerti atau gak paham yang namanya uh, bercandaannya ini gitu. Pressure, under pressure di sini. Judul lagu juga kan? Judul lagunya Queen. Ya, under pressure itu. Jadi, nggak akan lucu kalau kita tidak mengetahui latar belakang dari video ini, sorry latar belakang dari meme ini gitu ya. Oke okay, next, you can't die in the living room, you can't die in the living room. Oke, okay, kamu nggak bisa mati di ruangan tamu, living room ini juga dua makna, punya dua makna gitu ya kan. Living di sini bisa ruangan tamu ya sebuah ruangan yang biasa digunakan untuk tempat rileks gitu kan untuk menerima tamu bisa juga living di sini artinya hidup jadi ruangan hidup kamu nggak bisa mati kalau di ruangan hidup gitu ya nah meme ini juga uh, punya apa ya punya format yang sama artinya gambar yang sama cuman dengan kata-kata yang berbeda next ini misalnya so book how to solve 50% of your problems so i bought two books Lihat buku judulnya kan bagaimana uh, menyelesaikan 50% dari persoalanmu. Jadi saya beli dua buku biar 100% gitu. gambarnya sama gitu ya tapi teksnya itu berbeda. Ini formatnya hampir-hampir sama gitu. Nah ini ya yeah, it should be meme ya ini harusnya meme gitu bukan bukan image macro. Can okay, next. Harry Potter can go back to Hogwarts. But why? because all classes will be held online oke okay. uh, oke. Okay. jadi ya kita kok udah lama banget ya online terus gitu dari bulan Maret kalau nggak salah sampai sekarang masih juga online nah ya ini memang pasti meme ini meme. Uh, walaupun pada gambar filmnya kan bukan ngomongin online kalau nggak salah bukan pastilah lah uh, mim ini keluar tuh kemarin tanggal 1 September karena kan ada event apa tuh event semacam kayak online itulah Hogwarts gitu ya. Ya go back itu kembali, return to return jadi balik lagi. Can okay, next full over, no it's cardigan but thanks for this. Okay. Full over di sini full over. Nah, ya ini full over di sini bisa semacam kayak sweater gitu ya, sweater. Jadi ada kupluknya cuman uh, apa sih namanya? nggak uh, ada kancing atau button gitu, itu full over tapi ada kupluknya tudung istilahnya ya. Nah maksud si cop di sini si polis full overis ini adalah menepi, menepi. Jadi harus uh, stop gitu kan. Nah, cuman di sini juga lucu memang kayak sama gitu gambarnya. Nois cardigan. Kayak ini sebuah Nah Kardigan itu baju hangat ya, kayak semacam terbuat dari wol, terus panjang juga gitu. Biasanya emang di fastening gitu di ini dengan kancing atau resleting, kancing sih biasanya ya, batang gitu. Ya, pullover and pullover. Jadi, kalau misalnya pullover ini, ya ini kardi, apa sih, sweater. Ya kan, tapi kalau misalnya uh, space, itu ada space-nya, pull, space, over, nah itu baru menepilah. Menepi, suruh dimenepi gitu. Oke, okay, next, scientist explaining why it's better to stay up late, Me staying at, staying up at 4 AM watching him explaining Ya, yeah, it's could be us Itu ini bisa aja kita juga kayak gini Karena gak ada misalnya Apa sih namanya? Kesibukan gitu ya, kesibukan Jadi akhirnya berimbas kepada sleep habit gitu kan Jadi yang biasanya kita tidur jam 9 atau jam 10 Bangun subuh gitu kan Karena gak ada kegiatan jadi ngaret gitu ternyata Ya yes, stay up itu begadang, jadi tidur uh, tidur uh, lebih apa sih tidurnya tuh gak seperti pada jadwal biasa itu stay up begadang. Okay, when teacher almost catches you cheating, so you hit them with the hmm okay, <laughs> hit them with hit di sini ya yes, sebenarnya gambar-gambar ini kayak Patrick, Tom, Jerry, and SpongeBob. Ini gak sesuai dengan inianya cuman ya inilah meme gitu kan. Hit this ini bukan berarti memukul gitu, bukan memenuhi fish, tapi lebih kepada hmm, suddenly think gitu. Jadi tiba-tiba berpikir aja gini. Hmm, hmm, ini gitu. gitu kan misalnya, ya biasanya gitu kan, kalau guru hampir eh, mergokin kamu misalnya nyontek, ya pura langsung pikir apa gitu, gitu kan biasanya. Nah cheating di sini nyontek ya. Sebenarnya cheat juga nggak cuma nyontek doang, makanya bisa juga selingkuh dan lain sebagainya. Jadi cheat itu ya dia e, berpilaku ya, nggak baik lah ya untuk mendapatkan sesuatu gitu. Itu cheat namanya. Oke, okay. ya nah, mim ini banyak banget sebenarnya ini. Oke, okay. can, could, will, would, may, <laughs> harusnya might ya ya ini terkenal banget sih Mimin itu ya, woman yelling at white cat jadi ini kalau nggak salah uh, gambar woman di sini ya dari film series di TV show apa gitu wife's wife itulah lupa lah nah ini kucing ya random image sih gitu ya biasanya banyak kata-katanya yang macem-macem uh, May di sini kan modal verb ya biasanya dia tuh memodifikasi kata kerja utamanya May itu maknanya uh, bisa maknanya itu kesempatan ya, possibility gitu kan kesempatan. Kemudian juga untuk mengekspresikan misalnya apa ya? doa biasanya ya, doa. Kemudian juga may juga bisa for ask permission gitu. Mood, ah, ini budaya salah loh. Of course ini mood salah, harusnya might ya. Jadi ya karena di sini could mood, mood jadi di ini dibikin jokes might ini art mananya sama dia juga modal verb di, bisa digunakan dia di pada past tense ya uh, sama juga tadi untuk possibility kemudian juga as permission full polite way juga untuk min, uh, memberikan suggestion gitu ya jadi cara memberikan apa sih saran secara uh, sopan itu pakai might can okay, next Clean your room. It's my room. It's my house. Then go clean it. You dare use my own spell against me, Potter? Oke. Okay. Uh, kayak bi ya biasanya kayak gitu ya. Kalau di rumah gitu ya. Kalau misalnya kamu kelihatan gak ngapa-ngapain gitu. Bersihin rumah. Ininya uh, kamarnya gitu kan. Ya dibikin joke sih. Jadi lucu juga gitu. Dibikin meme. Uh, ini film Harry Potter. nih, Profesor Snape Kalau gak salah ya. Ya karena kan mungkin uh, guru dan murid, kalau misalnya di sini konteksnya kan anak dengan orang tua gitu dengan ibu di sini. Ya spell di sini bukan spelling ya kayak a b c D, atau misalnya uh, spell kata-kata, tapi spell di sini artinya mantra, magic word gitu biar bisa ngontrol sesuatu. Kayak gimana lucu nggak? Nggak tau sih ya lucu apa enggak? Oke. Okay. that's enough, that's all meme that I have. 10 memes. If you want content like this, let me know on the comment section below. Okay, thank you. See you next time. Bye-bye.